Wa man shay'a at ta'malna may wa may yudlil fala hadiyalah ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du Anak-anakku yang dirahmati Allah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat nikmat iman nikmat Islam Hikmat sehat Sehingga kita dapat berjumpa kembali Di bulan suci rumah dunia Salawat serta salam Tak lupa Kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Kita selalu mendapatkan syafatnya Di umur kiamat Amin, amin ya Anak-anakku yang soleh dan solehah Kali ini guru akan bercerita tentang kisah teladan Siti Fatimah. Siti Fatimah merupakan putri dari Rasulullah Alaihi SAW dan Siti Khadijah. Ia terlahir di Mekah lima tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ibunya wafat ketika Fatimah masih berusia anak-anak. Fatimah ketika ditinggal oleh ibunya, ia selalu mendampingi ayahandanya untuk selalu mengganti peran ibunya. Di awal kenabian, Rasulullah SAW menunaikan ibadah di depan Ka'bah. Ia diganggu oleh sekumpulan kaum Quraisy. Ketika Nabi Muhammad sedang bersujud, datanglah seorang kaum Quraisy dengan menumpahkan kotoran unta ke punggung beliau. Fatimah melihatnya segera berlari menuju Rasulullah SAW. Tanpa ada rasa takut, ia segera memarahi kaum Quraisy yang sudah mengganggu ayahandanya. Meski demikian, pahitnya hidup yang Fatimah rasakan tidak menjadikan sosok yang lemah dan pendendam. Ada salah satu kisah keteladanan Siti Fatimah yaitu tentang kalung emas yang ia miliki. Kala itu Rasulullah SAW sedang duduk di masjid bersama sahabatnya. Tiba-tiba datanglah seorang musafir menemui Rasulullah SAW Di kala itu sedang kehabisan bekalnya Musafir itu pun berani berbicara dengan Rasulullah Ya Rasulullah, aku lapar sekali Aku tidak memiliki pakaian kecuali pakaian yang gunakan, Dan aku tidak memiliki uang. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW pun berkata, Wahai musafir, aku tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Akan tetapi, orang yang sanggung memberikan segala sesuatu itu sama saja orang yang melakukannya. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memberitahu, musafir itu untuk pergi ke rumahnya bertemu dengan Siti Fatimah. Saat itu musafir pun pergi ke rumahnya diantar oleh salah satu sahabat Rasul. Sesampainya di sana Fatimah ternyata tidak memiliki sesuatu yang layak untuk dimakan dan ia tidak memiliki uang untuk diberikan kepada musafir namun, ia ingat Ia masih memiliki kalung emas Hadiah pernikahan bersama suaminya Yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dengan ikhlas, Fatimah memberikan kalung emas itu kepada musafir Wahai musafir, jualah kalung ini Mudah-mudahan harganya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Setelah musafir bertemu dengan Fatimah, Ia segera menghampiri Rasulullah SAW. Dan ia menunjukkan kalung pemberian dari Fatimah. Rasulullah SAW begitu terharu menengah dan memberikan satu-satunya harta yang ia miliki untuk membantu musafir itu. Ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amar bin Yasir. Ia mengajukan diri untuk membelikan tersebut. Wahai musafir berapa hendak kau jual kalung itu? Musafir pun menjawab, aku hendak menjual kalung ini dengan roti dan daging yang bisa mengenyangkan perutku dan sebuah pakaian yang dapat menutup pipak badanku serta uang sepuluh dinar untuk bekal pulangku nanti. Tak lama Kemudian Amar segera memberi kalung tersebut dengan harga 20 dinar emas dan sebuah pakaian Serta satu buah unta untuk ditungganginya saat ia pulang nanti Dengan demikian Amar meminta budaknya yaitu Asyam untuk segera menghadap ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan memberikan kalung milik Siti Fatimah dan ia juga memberikan kudaknya untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amr berkata kepada Asyam, "Wahai Asyam, pergilah menemui Rasulullah dan berikan hadiah ini untuk Siti Fatimah dan juga Engkau untuk menjadikan budaknya. Jadi hari ini engkau bukan budakku lagi, melainkan engkau adalah budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Asam segera menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi dan menyampaikan pesan dari Amat bin Yasin. Mendengar hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi sangat terharu dan bahagia karena kalung yang dimiliki Fatimah akhirnya kembali. Dan saat itu Fatimah mendengar hal tersebut. Hati Fatimah sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu bukan karena mendapatkan budak, melainkan ia membebaskan Aisyah dan menjadikan ia manusia yang merdeka. Demikian kisah teladan Siti Fatimah, putri Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Siti Khadijah.